Jadi, hari ini kita akan coba bahas workflow saya dengan konsep video acak-acakan. <tuk> Hal pertama yang paling sulit dalam membuat konten video adalah mencari ide konten sesuai niche kita. Mengapa harus diawali dengan brainstorming ideas? Karena sudah jelas apapun yang beresakan buat, apalagi soal konten, sudah pasti punya ada ide pokoknya. Nah, sebelum ulang kali ini lanjut yuk kita coba cek definisi Brand, bra, bra, brainstorming edis brainstorming itu apa sederhananya, brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu sementara dalam wikipedia mengartikan sebagai curah pendapat di mana anggota kelompok berupaya mencari penyelesaian atau suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan-gagasan yang sudah ada secara spontan dan karena saya hanya sendiri, saya cukup menemukan ide konten tanpa harus melewati melewati proses brainstorming lagi. Karena ada ketua Karena ada bikin Ya Sedangkan konten saya, konsepnya teknologi di bidang kamera, video dan fotografi. Jadi arah konten saya bisa buat konten tutorial dan bisa juga buat konten produk. Misal produk yang satu ini. Asli ada produk ini dikirimi langsung dari Shenzhen, Guangdong, Cina Dari brand Lens Go, jadi ini adalah salah satu produk mereka yaitu mic wireless Ini merupakan senjata utama saya dalam urusan Voice IDO Konsepnya sih mic wireless ya, jadi bisa dipakai di mana saja Kompatibel dengan camcorder, HP, Android system kecuali iPhone Karena saat ini menggunakan colokan Lightning Dalam mencari konten selalu datang begitu saja dan dari mana saja kadang pada saat buang air besar atau hajat atau boker apalapun istilahnya itu kadang juga pada saat nonton film bahkan menjelang tidur pun selalu bermunculan ide-ide konten paling sering saat scroll reels di instagram nah dari situ langsung dicatat agar selalu diingat karena pada saat menyusun konsep ide-ide tadi akan mulai diurut nih kira-kira mau buat kontennya seperti apa setelah itu saya lanjutkan untuk pembuatan script Kalau soal script, dalam konten video yang saya buat Saya lebih suka penulisan naskah untuk voice audio atau voice over Karena dalam voice over nanti yang akan menentukan alur cerita dan alur peristiwa yang akan saya visualisasikan pada proses selanjutnya Sebenarnya bisa saja membuat konten tanpa harus membuat script Tapi kekurangannya sangat banyak, menurut saya sih begitu Yang paling sering adalah banyak footage yang kebuang percuma atau nggak terpakai Manajemen waktu yang paling banyak terbuang Bacotnya nanti banyak bertele-tele Nah, urutan pengambilan video pun pasti sudah amburadul Apalagi kalau buat kontennya hanya sendiri Tanpa tim, selalu muncul rasa malas Akhirnya konten gak jadi-jadi Nah, ini jangan ingat premeh Karena rencananya upload misalnya seminggu sekali Bisa molor pak hingga berbulan-bulan Kadang pun gagal tayang kalau saya paling sering mengalami yang namanya gagal syuting Karena ide hanya mentok pada penulisan skrip. Udah capek-cepetnya yang menulis script Tapi gak syuting-syuting Alasannya harus syuting mulai dari mana, kapan, timingnya gimana Belum lagi terbentur dengan kesibukan yang lain Dan masih banyak lagi ini mungkin karena penulisan script yang kurang komplit Atau tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu storyline Nah dalam storyline itu saya susun sesuai urutan story dan kebutuhan syuting maupun manajemen waktu Kalau saya sih bebas buat storyline-nya seperti apa yang penting udah dimengerti Nah kalau storyboard-nya kadang saya abaikan karena bisa lebih ribet lagi cara membuatnya dan sebagainya tapi kelebihannya lebih mempermudah saat eksekusi atau saat take video nanti. Setelah storyline-nya jadi, saya biasanya langsung take voice over supaya bisa ketahuan panjang durasi kontennya berapa lama. Apalagi buat konten YouTube ya, sudah ada minimal standar durasi video sekitar 8 sampai 10 menit. Nah, enaknya mic wireless ini sudah ada windshield-nya. Jadi saat berbicara menggunakan huruf konsonan misalnya B, P dan S dan sebagainya Hembusan nafas kita bisa tereduksi dengan windshield Dan windshield ini bawaan dari tiga N318C mic wireless dari Lensgo Selain itu jarak jangkauannya bisa mencapai 50 meter dengan catatan gak boleh ada penghalang tapi sejauh ini saya jarang menggunakan mic sejauh 50 meter dan buat apa syuting dengan jarak 50 meter kecuali konten tank, mungkin bisa terpakai mic ini juga punya kemampuan teknologi reduce delay artinya meminimalisir delay dalam semua kondisi tidak membutuhkan software tambahan, tinggal plug and play setelah semua rampung, saya lanjut lagi pada part syuting nah sebelum masuk ke part syuting saya akan share sedikit cara saya setting kamera secara cepat tapi sebelum itu saya kenalkan dulu gear-gear yang saya punya ada Sony Alpha 6600, ada juga Canon tapi saya tidak pakai jarang pakai maksudnya dan iPhone 11 Pro untuk kamera sendiri saya sudah setting custom di dial kamera biar lebih cepat tanpa harus masuk ke menu setting kamera untuk ganti frame rate dan sebagainya di dial 1 saya gunakan untuk talking head karena settingannya saya pakai 4K 24 fps. Kenapa harus pakai 4K? Alasannya karena saya lebih membutuhkan dua angle framing dalam sekali take atau sekali record. Jadi format 4K saya bisa crop untuk mendapatkan zoom angle yang lebih padat. Sementara di dial 2 saya gunakan untuk frame rate 24 fps agar terkesan footage-nya itu berasa di film-film. <laughs> Jadi berasa film ini dimaksudkan agar memenuhi kaidah sinematografi Brody bisa cek atau searching sendiri mengapa standar film menggunakan 24 fps Ada banyak pencerahan tentang itu Dan alasan berikutnya adalah saya mengejar color dynamic range-nya Sebab kalau di settingan di 60-100 fps Di kamera Sony 6600 ini, Sony Alpha ini Sepertinya sulit untuk olah warna, karena kalau dynamic range-nya lumayan sempit. Kecuali menggunakan kamera dari Sony Alpha 7, seri ke ataslah sudah sangat proporsional untuk dipakai. Dan dial M ini kebutuhan untuk slow motion, karena dengan settingan 100 fps, buat shooting slow motion. Kalau urusan timelapse, saya gunakan SNQ Dengan settingan 1 fps, kadang juga menggunakan iPhone 11, tergantung dalam kondisi apa. Dan di iPhone 11 ini saya pakai kamera bantu Dan juga saya pakai Canon 5D uh, Kita lanjut, hal yang paling penting dalam berikutnya adalah Urusan pencahayaan Nah, kadang saya menggunakan cahaya alami dan kadang juga saya menggunakan cahaya lampu Untuk lampu, saya ada punya lampu continuous light yaitu dari Wee Lake, 2 buah, dan Godox AD600 Pro Sebenarnya ini lampu untuk kebutuhan fotografer Tapi saya sering gunakan untuk continuous light-nya Untuk penerangan cahaya di bagian wajah biar lebih soft Karena dia punya diffuser Sementara tripod, andalan saya menggunakan KNF Bobotnya sangat ringan dan multifungsi lanjut pada audio saya menggunakan yang pertama zoom h1n secara monik dan mic wireless dari lens saya akhir-akhir ini lebih suka video dengan konsep yang cepat dan lebih cepat, penuh energi dan bisa memberikan pesan dengan cepat uh, dan yang pastinya tidak membosankan tapi tergantung dari materi konten ada kelemahan untuk konten-konten konten seperti ini yakni pada proses pembuatan konten banyak membutuhkan materi footage, permainan teknik syuting teknik editing dan masih banyak lagi jadi mulai dari sekarang saya harus membiasakan diri membuat video dengan konsep seperti ini, karena pada prinsipnya semakin banyak latihan saya akan pasti semakin mahir dan semakin mudah bekerja hmm, untuk part film atau produksi yang perlu diperhatikan bagi saya adalah yang pertama movement kamera, lighting yang ketiga audio dan editing untuk editing sendiri saya agak kewalahan di mesin tempur yang sudah masuk masa rentan saya menggunakan Macbook Pro 13 inch tahun 2015 prosesornya Intel Core i5 saya beli pada tahun 2016 dan sampai sekarang masih terpakai dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 RAM 8GB dan SSD 1TB Note untuk SSD nya saya sudah ganti karena sempat kerusakan juga makanya saya ganti dengan upgrade di 1TB jadi sedikit cerita tentang laptop ini saya pemakaian dari tahun 2016 sampai tahun 2023 tepatnya sekarang kerusakannya sudah tiga kali yang pertama lcd yang rusak uh, saya sudah ganti sendiri dan berikutnya sistem yang error karena ssd internalnya juga rusak dan sekarang malah gantian sekarang stoket ssd internalnya juga rusak So jadi akhirnya saya hanya menggunakan ssd eksternal sebagai sistem jika ssd eksternal ini dicabut otomatis laptop tidak akan bisa menjalankan sistem uh, untuk software editing saya masih menggunakan premiere pro pengen rasanya menggunakan After Effects. Tapi laptop saya yang saya pakai masih belum mumpuni, tangani pekerjaan seperti visual effect dan lain-lain. Ah, tapi kalau ada budget, saya akan coba after effect dari series soft dan final cut pro. Semoga di tahun ini. Saya punya rezeki dan keberuntungan untuk menemukan Mac Studio Oke kita lanjut semua software yang di atas adalah software editing video Yang paling penting dalam editing menurut saya adalah music design atau audio effect Karena hanya musik yang mampu membawa suasana konsep video Dan musik juga sebagai patokan cut to cut tiap footage Perhentungan seamless transisi dan permainan irama konten Misalnya openingnya bisa dibuat slow motion, slow slow git lah Masuk di part pertengahan mulai dibuat konflik agak ngebeat dan endingnya bisa dibuat lebih menggebu-gebu atau balik ke arah slow juga Tergantung Brody semua konsepnya seperti apa dan bagaimana jadi untuk penutup ini intinya bagi saya uh, tujuan pembuatan konten itu apa dari situ kita bisa bikin konten yang biasa saja atau butuh effort yang lebih tinggi misal mau buat konten tutorial tapi perhitungan personal brand dan lebih kuat otomatis berarti bisa pakai semua yang materi di awal tapi kalau cuma sekedar mengejar jam tayang dan jumlah subscriber dibikin lebih simpel saja lebih baik yang penting konsisten <laughs> Selama proses ini bisa produs abaikan jika sudah sering kali membuat konten atau sudah berpengalaman lah. Karena biasanya idenya langsung melekat di kepala, konsep video juga sudah ada dalam bayangan, tinggal langsung saja eksekusi dan selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.